Waduh. Oh, Fix Max. Oke, bosku Halo, welcome back theater, to channel Kang Ailati ya, guys ya. Kita Max dulu, ini connect masih di connect. Nah, ini baru kita mainkan otomatisnya bos ya. Kita langsung mainkan otomatis 30 kali quick pinch ya. Sudah saya ambil HP dulu ya. Oi, oh, iya. oke okay, bos. Sudah udah berikut bos ya. Oke, okay, kita lanjut lagi bos ya. Yang berdatang yang baru klik video ini jangan lupa dibantu like, komen di bantu subscribe juga bos ya. Jangan lupa di share-share-nya juga bos ya. Kita kali ini main lagi di Olympus bosnya satu lagi. Satu lapis ke atasnya, oh, uuuus kuning Masih kuning-kuning bos kaya Itu biru kuning Masih juga kuning tapi belum ada skater bos. Waduh Gila bos kaya skaternya Kurang satu waduh bos kaya Buat kalian yang mau tahu info informasi Bagaimana kalian bisa cek nanti Di pin komentar bos, Nanti gue kasih linknya disitu bos kaya Boleh mainnya di wisma Atau di kanatan bos kaya kan, Bos, ya, link komentar bos ya. Hari empat enggak dikonek, Bos, ya. Masa sayang sekali, ya. Mau modal pulang bangun status, enggak, Bos? Ya pasti seperti biasa enggak usah banyak-banyak aja, ya. Mau main racana tercepat, Bos, ya. Ini modal kemarin, Bos, ya. Oh, eh tadi namanya konek-konek, Bos, ya, tapi biar ceritanya kita skip dulu, Bos, ya. Karena kita kalau main di race kayak gitu dapatnya susah, sih, ya. Bukan masalah dapatnya susah sih kalau karena modal dapatnya agak nanggung bos ya. Modaknya agak mainnya gitu bos Mainnya tipe-tipe biar muter paling mantap. Kalian muternya tuh bisa ori nyeri sih. ngomong apa sih tuh? Kita hilangin cintanya semua bosnya kita 10 kali spin. Uh, nah gini bosnya. Lah kini gini kita main spin bos ya. Sampai sih. Sampai sih, sampai jay. ini kita bisa play free spin di oh, 12, 120k ya. ya Kita langsung saja kelas bos ya kita turunin bet dulu karena kita tadi di bet 2400k ya Let's play sih, kita bermain di bet 1200k Oke, 4k dari pakaian, ya kita play free spin 120k aja ya Lalu, Pazi kita harus bisa muda. nah dulu nanti bos ya oke tiga speed ini kali empat ada ya. jatuh net buka si ya. akhirnya sih. tambah please oke kali empat yang pertama bos ya semoga bisa menjadi cuan jauh ya. kali empat lah Ya tanpa kita biru iya pergi ke atas ada oke pokoknya konek turun tingginya kita bisa custom by spin nanti deh ya kita coba apa namanya door spin dulu mas ya kita cari yang koneknya bagus habis itu kita custom by spin lagi sih oh, ini koneknya rete ya tapi cuma acara terus ya kembali sebisa spin kita sambil jangan lupa dibantu subscribe nya ya dibantu like like nya juga oke okay. ada kali enam luar gitu ya Oke okay, masih digunakan post Batu sampai cuy cuy gila bosnya kita, guys ya wah gila cuy Mau kotanya konek mengerikan bos ya Wih agak lupa sih dari kemarin yang masih nonton kue jangan lupa depan tulis ya Wih, sambil nunggu ini bisa apa namanya cari hiburan konten bos ya janganlah kalian gak like, like coy, injek in lah bos ya, like nya cuy ya Ya Selalu menemani waspunya, seperti biasa teh. Tapi... Okay, lagi waspunya, okay, umumnya turun petir lah, Biru cawan Uy, petir, uh, 15 Wah, cuma kali tua, Yang penting dikasih sih, yang pertama di spin ini. linding juga ya, <laughs> oke okay, masih ada 6 free spin dan kita belum mendapatkan profit, woi tambah kembali, okay. tambah free spin lagi ya terbaik bosku ya, oke okay. kita ditambah free spin lagi dan kita lumayan dapat apa nih, mega ti bos ya 5 free spin lagi, kita dapat <laughs> Oke okay, nih dapat nih bosnya. Petir Wah pulang bosnya. Ini masuk pin sama sekali enggak ada gua. tuh. Ini ini ini dapatnya. Oke, okay, cawan biru. please birunya. Oke, okay, cawan biru sama satu kuningnya dulu, Bos. Oke, okay, cawannya oh, aku naik ya. Petirnya enggak ya. Sayang sekali ya, usya. Enggak mengecewakan nih, Bos. Uzus, Bos, Bos. Oke, okay, lumayan bosnya ya. Dikasih kalian cari cuma 600 perak do ya. Oke, <SILENCIO> masih 1 3 kali spin semoga bisa mendapatkan cuan gede ya. Uy, ini bos. Pas ah, kali 5, Lumayan, sih Pas 10 bos jadi ya, Super bos, ya. empat ratus bos. Cik. Ini kita kita bisa sih, bos, cik. Uy, 25, Lalu, bingung, ya. 25, cuy. Last cuy. dua ya. Jadi korek kayak 25 gak ket lewatkan, bos, ya. apa, Kita coba. Tapi free spin nanti bosnya kita coba spin-spin dulu bosnya. Barangkali dikasih korek bagus habis ini kita gas ke free spin gitu bosnya. Semoga saya bisa menang tuan bosnya. Agak mengecewakan dari kali 25 Gak di ini, cuy. Enggak di korek ya. Oke, okay, kita gaskan sih. Untuk kalian 25 dilas spin. Tuh. Cara ya, bagus ya. Semoga ini kita las spin. Aduh, las spin las blue atau In bos ya kita semoga bisa dapat ya kalau nggak dapat kita buatin kontennya sangat jamming bos ya gimana keseruan oleh kali ini kita kiaskan kembali bos tuh. Oke ada biru Oke lumayan sih, ya pas Oke itu oke dikonek ya so, cuma ini cuy, masih ya. apa-apa ya. sih namanya juga baru awal-awal spin ya nah gitu cuy, ada kali sama 2 1, 5 ya. oke okay, kita udah dikasih perkalian lebih dari 10 semoga bisa yang bagus nih. nah ini banyak kuning, biru Please, oh. waduh waduh cuy, cuy. Nih ah ini, ah tuh koreklah, case. Yang penting korek dulu us. Waduh us, wah ini cuy cuy. Oke okay, lumayan sih. Oke okay, satu lagi itu maskotnya bosku ya bisa lah case. Ah tuh cewi. tuh. Maskotnya hampir kuningnya hampir itu hampir sih. Wah ya udah bosku ini kita apa? Paylas pin aja, buat paylas pin. Mas gue cuy. Eh, uh, eh, uh, eh, uh, eh, uh, petir, petir, petir, petir, petir, please kasihlah petir ya, uh, uh, rapat uh, uh, lah, mengerikan sih ya, langsung nah, ping mengerikan tanya berat biasa ya, yaudah ya, bosku, ini kita bisa jadi konten sepuluh menit, harusnya dari ya, kita ulur dulu deh, okay. <laughs> jangan lupa yang baru datang, bosku ya, jangan lupa dipandu klik, okay. subscribe ya, yeah, okay. kita zoom.